Khususnya para bapak dan keluarga Tidak gampang menyerah Karena menghadapi situasi hidup Yang sulit dan mengecewakan Atau kegagalan Sebaliknya Para bapak keluarga Dengan meneladani Santo Yosef Berani mengambil keputusan Demi kebaikan keluarga Meskipun harus menghadapi risiko Para bapak keluarga Hendaknya tetap tampil sebagai pemimpin dalam keluarga atas dasar sabda Tuhan, dan menunjukkan jalan hidup kepada kesucian dan kasih pada Allah dan sesama. Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristiani di rumah yang diberkati Tuhan, marilah kita meninggalkan sejenak segala kesibukan pribadi bersama pasangan hidup dan anak-anak kita menghadap Tuhan dalam doa Namun lebih dahulu kita menyiapkan hati dengan nyanyian dari Puji Syukur nomor 690 Padamu Tuhan Selesai. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, dahulu dalam pimpinan Santo Yosef sebagai kepala keluarga kudus Nazaret Engkau dan Bunda Maria mempercayakan diri pada perlindungannya namun engkau tidak membiarkannya sendirian dalam menghadapi kesulitan dan bahaya ini. Berkatmu senantiasa memelihara hatinya sehingga dipenuhi dengan keberanian dan kreativitas di tengah situasi baru. Hadirlah Tuhan di tengah keluarga kami saat kami merencanakan firmanmu, agar berkat keberanian dan kreativitas juga kami alami. Khususnya bagi para bapak keluarga, semoga udahlah Tuhan Yesus, juru selamat kami, kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristiani di rumah yang terkasih, Mari kita membuka kitab suci, yaitu Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai ayat 11.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 tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu Buatlah itu Dan di situ ada enam tempayan Yang disediakan untuk pembasuhan Menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya Dua tiga buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu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 Untuk membaca dalam hati masing-masing teks Injil tadi, jika kita menemukan mutiara sabda berupa kata atau kalimat yang sangat mengesan, dipersilahkan untuk menyerukannya sebanyak tiga kali. Kehabisan anggur, kehabisan anggur, kehabisan anggur. Menghidangkan Menghidangkan Menghidangkan Pembasuhan Pembasuhan Pembasuhan Percaya Percaya Percaya Pelayan Pelayan Pelayan Kemuliaanmu Kemuliaanmu Kemuliaanmu Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristiani yang berbahagia Sekarang kita mau meluangkan waktu untuk berbicara bersama di tengah keluarga masing-masing Bunda merencanakan aksi nyata Bagaimanakah kira-kira agar keberanian dan kreativitas dalam mencari solusi di tengah kesulitan tumbuh dalam keluarga kita Marilah kita sama-sama mendiskusikannya untuk arti nyata kita, bagaimana kalau kita berkunjung dulu ke rumah Bapak Sirait? Karena ini masih suasana pasca, lalu kita pergi ke sana membawa uh, sebagai oleh-oleh kita, apakah kita patung-patungan uh, duit biaya ke sana atau masih ada angka kita itu kita bawa ke sana sebagai oleh-oleh berkunjung ke muka Sirai, mengajak biar mereka ikut untuk doa seperti kita ini. Mungkin kalau uh, uang kas kita mungkin mencukupi untuk ke sana. Gimana hmm. sama itu? Satu pulang. boleh bisa kita bawa berupa sembako. Untuk kita bawa ke sana supaya kita bisa Ngajak keluarga Sirahit Itu berdoa Lalu kita tadi rencana Akan berangkat ke rumah Bapak Sirahit Lalu kita tentukan hari Lalu jam berapa kita ke sana Kita ngambil kas, Lalu siapa yang belanja Lalu kita berangkat itu apa kita semuanya Jam berapa Coba kita tentukan biar kita kompak pergi ke sana Kalau untuk belanja saya usulkan Ibu Miduk aja Dia cepat pergi ke pasar Sekalian mengabari keluarga Sireh Bahwa kita dari Keluarga ini datang berkunjung ke rumah mereka Baiklah Berarti kita hari Sabtu kunjungan Kita berangkat ke Marga Jauh Kita berangkat jam 3 Iya jam 3 Cepat ya. waktu ya Siap. Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristiani yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang marilah kita persembahkan doa-doa kepada Tuhan yang sangat mencintai kita dan semua orang. Bagi saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit karena wadah corona, bencana dan alam peperangan dan kelaparan. Tuhan Yesus, peliharalah saudara-saudari kami yang malang ini dengan Berkatmu sehingga mereka tidak putus asa dalam kesulitan dan penderitaan Semoga rahmat pertolonganmu menggerakkan kami dan banyak orang untuk solider Dengan membantu mereka sesuai kemampuan kami Marilah kita mohon Kau berdoa kami ya Tuhan Bagi orang muda dan anak remaja yang tidak mempunyai masa depan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 Marilah kita mohon, terbuktahlah doakan iya Tuhan. Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristiani yang di rumah, marilah kita mendoakan bersama dari teks memohon pertolongan Santo Yosef. Ya Allah, ya, Allah engkau telah mempercayakan kepada Santo Yusuf, tugas untuk menjaga Allah, Maria, Yesus dan seluruh gereja. Jadi karena aku sedulur dalam Yusuf Taat pada kerendakmu dengan kerendakan, dengan hati dan kederingan, serta dengan kepercayaan berujung juga karena aku tidak mampu memahami kerendakmu. Jadi karena aku mampu mendengarkan suaramu, mampu membaca situasi, tuntunlah aku dalam menati kerendakmu. Dan buatlah aku mampu mengambil keputusan yang paling bijaksana. Jadi karena aku hidup selaras dengan panggilan Kristiani, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan kesiapsediaan untuk menyambut Kristus dalam hidupku dan hidup bersama, serta dalam penciptaan Jadikanlah Jadi karena aku dalam penyertaan Yesus Maria dan Yosef mampu menjaga pribadi-pribadi yang hidup bersamaku. Dengan perhatian yang terus menuju kepadamu, kepada keadaanmu danmu dan kepada rencanamu. Jadikanlah aku dengan cinta kasih mampu memperhatikan setiap orang, mulai dari keluargaku, khususnya anak-anak, kaum lanjut usia dan mereka yang paling lemah. Jadikanlah aku mampu menjalin persahabatan dengan lembut dan yaitu dengan saling menjaga kepercayaan dan saling menghormati Jadikanlah aku mampu menjaga diriku sendiri Dengan menyadari bahwa kebencian, iri hati, dan serboman menerai kehidupan Jadikanlah aku mampu membedakan niat baik dan jahat yang muncul di benakku Mampu membedakan mana yang membangun dan mana yang menghancurkan jadi karena aku murah dan dan bersikap penuh kasih. Amin. Amin. Marilah sekarang kita kegungkan seluruh doa dan pengharapan kita dengan mendoakan bersama doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang di surga, mulia namaMu, mu datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kain pun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita juga memohon bantuan doa dari Bunda Maria dengan mendoakan tiga kali salam Maria.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 seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup kegiatan kita ini dengan nyanyian dari puji syukur nomor 650. Siapa, Siapa yang berpegang pada saat dalam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 Bekerja. Amin. Semoga Tuhan selalu menjaga keluarga kita semua. Selamat Paskah.